Islandia merupakan negara yang memiliki banyak air terjun dengan jumlah lebih dari 10.000 air terjun. Salah satu air terjun di Islandia yang terkenal akan keindahannya adalah Seljalandsfoss. Seljalandsfoss adalah air terjun yang berada di wilayah selatan di Islandia. Keindahan air terjun ini menarik para wisatawan seluruh dunia untuk mengunjunginya. Penasaran dengan keindahan Seljalandsfoss? Seljalandsfoss merupakan salah satu air terjun tertinggi di Islandia dengan ketinggian 65 meter. Meskipun begitu, dibandingkan dengan beberapa air terjun lain di Islandia, Seljalandsfoss termasuk sempit dengan lebar hanya 10 meter. Seljalandsfoss diketahui berasal dari Sungai Seljalandsay yang merupakan sungai glasial dari gletser. Karena keindahannya, sel Jalan Svoss menjadi salah satu air terjun yang paling banyak diburu para fotografer. Cobalah untuk memotret berbagai spot berbeda di sekitar air terjun. Jika beruntung, kamu dapat melihat dan mengabadikan momen pelangi yang muncul di sana. Salah satu hal paling menarik adalah, pengunjung dapat berjalan di belakang air terjun tepatnya di jalur jalan kaki. Jika kamu tertarik pergi ke belakang air terjun, maka pastikan untuk mengenakan sepatu yang kokoh dan jaket anti-air. Selain itu, di daerah belakang air terjun juga dilengkapi dengan gua yang semakin menambah keindahannya.